Selamat datang di channel YouTube Putra, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan video musik terbarunya, withdraw. ini kami panggil Ape Tanjung Batu, Mama Berto kemudian Deran Putra, Lala Amel, Nanda, Vanessa dan Tikes dan kawan-kawan. Nama yang kami panggil silakan untuk berjoget. Waktunya kami berjoget. Sekali lagi kami panggil Habib Kota Batu Mama Berto, Deran Putra, Lala Amel, Nanda Pantesa, Dikes dan kawan-kawan Sudah joget, yang belum joget silahkan melamar. Berikut ini kami panggil Gela, Gela Alpion, kemudian Isen Tanjung Batu. Dua grup saja, satu lagu. Gela Alpion dan Isen Tanjung Batu. Yang merasa grup ini silahkan kebetas. Waktunya kami persilakan. Yang merasa grup kemudian order, silakan. Kali lagi, Heberoyot royot on dot. on sekali lagi. Yang merasa Grup Freud odot silahkan Setelah Grup Freud odot ini bersiap-siap Mama Resti, Tani Losbaru, dan Arka Steel Halo, love you. terima kasih Iya yeah. Laporan selanjutnya kami panggil Mama Rasti Tani Los Baru Arka Apa ini? Gak gina gak apa ini Arka Stel ha? Arka Stel kami bersilangan. Yang merasa dirinya dipanggil kami harap cepat naik ke Oke okay, lanjutkan.